halo sobat semuanya welcome back to my channel kembali lagi sama gue di sini dan seperti biasa ya di sini gue bakal membagikan ke kalian tentang tips dan triknya di sini mengenai info slot gacor yang pastinya Mantul ya bestie. Oke, okay, tapi sebelumnya buat teman-teman juga nih yang udah mampir di sini jangan lupa untuk dibantu support channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share dan di subscribe. Dan ya, pastinya juga jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya karena itu paling penting banget buat kalian. Supaya kalian tuh dapetin notifikasi dari gue setiap hari ya. Oke. Okay. Uh, tentunya di sini gue main Gods of Olympus ya bestie dengan bawa modal 85.000 di sini gue langsung start aja di p 3.000 DC aktif kita spin-spin aja dulu. Tentunya kita juga pemanasan-pemanasan dulu, lemesin dulu aja si Uusnya ya bestie, biar si Uus mau ngasih gacor-gacornya di sini, mau ngasih cuan-cuannya buat gue di sini. Oke. Okay. Dan tentunya gimana kabar kalian hari ini ya sayang ya semoga sehat selalu dong pasti anjir. Oke di sini gue dapetin 5 skater sekaligus mudah-mudahan juga hasilnya dapetin yang mantep-mantep ya kita lihat aja sama-sama. Oke. Kasih surat dulu Nice Cangkirnya boleh dapet Oke okay, ya Yang pasti sini gue akan membagikan tips dan triknya Mengenai info bocoran RTP dan juga pola-pola gacornya BST Jadi gue harap buat teman-teman semuanya Simak-simak terus aja video ini Jangan di skip Biar gak ketinggalan untuk update terbarunya barunya Dari gue ya Oke okay. Lumayan juga di sini dapatin 97.000. Ya pasti di sini kita main santai aja, main uh, enjoy aja gitu ya, nikmatin permainan ini dan yang pastinya juga nggak usah terlalu terbawa nafsu ya kan untuk bermain. Ya, nggak usah terlalu brutal juga ya, nikmatin aja sambil ngopi, sambil udut biar lebih mantap ya, BBST. Oke, okay, pokoknya nggak usah yang terlalu serius juga untuk bermain di game slot online ini karena menurut gue ini tuh hanya untuk hiburan-hiburan kita aja. Dan nah, pasti nggak usah yang terlalu uh, berekspektasi tinggi gitu ya. Karena kan di sini kan uh, namanya permainan pasti ada menang kalah ya. Jadi kita tuh di sini gambling gitu ya. Main sesuai feeling gitu basic. Jadi kita tuh nggak bisa tahu ya apakah di sini kita bakal dapetin profit atau sebaliknya. Yang terpenting sih di sini gue berusaha ya untuk memberikan info-info yang menurut gue tuh ini worth it lah ya. Jadi kalau misalkan kalian penasaran mending kalian langsung merapat aja dan jangan lupa untuk dibantu subscribe channel ini. Oke, okay, 223 ribu yang gue dapatkan lumayan juga ya dan yang pastinya juga di sini gue bakal spill tempat bermain gue yang pastinya juga aman dan bener-bener yang rekomend banget buat kalian khususnya para kloterman ya. Oke, okay, di sini uh, gue bermain di situs Permen 138 ya. Gue bermain di situs Permen 138. Ya, jadi buat teman-teman juga nih yang ingin bermain atau kalian ya mungkin yang sudah terjun di dunia perhelatan ini. Jangan lupa cek RTP dulu sebelum main ya Kalian bisa cek langsung di permen 138 ini Dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi Karena ini juga berpengaruh banget buat kalian ya Kalau misalkan kita main di RTP tinggi Itu memudahkan kita untuk cari game-game gacornya di Pragmatic Play Ataupun bisa memungkinkan juga untuk bisa dapetin profit Dapetin coin-con yang lebih tinggi lagi gitu ya bestie. Dan uh, tentunya juga ya selain kita main rtp tinggi kita juga support di situs slot yang gacor ya di sini ya diimbangi gitu ya makanya di sini gue rekomendasiin untuk situs slot mudah jackpotnya pastinya gacor untuk kalian nih Oke dapetin skater gratis lagi mantap jiwa ya aduh mudah-mudahan si hasilnya juga dapetin yang mantap mantap di sini ya sayang ya Oke uh Pokoknya buat teman-teman ya jadi Jadikan tantangan ini tuh hanya untuk hiburan saja Jadi hanya untuk sekedar mengisi waktu luang Dan pastinya hanya untuk ya mungkin Kalau misalnya kita jenuh it's oke okay, Gak masalah Ataupun kita lagi gabut ya Gak masalah sih menurut gue Dan pastinya ini hanya untuk usia 18 tahun ke atas Jadi buat kalian yang merasa belum cukup umurnya Di skip aja ya bestia ya, Di skip Gak usah ditonton ya Oke okay, kalau misalkan video ini lewat di beranda kalian Dan juga hmm, Jangan pernah ya untuk dijadikan sebagai pendapatan utama kalian ataupun sebagai mata pencarian sehari-hari karena ini gue nggak uh, rekomend banget ya. Oke, okay, jadi ya untuk senang-senang kita aja menghibur diri sendiri. Oke, okay? ya lumayan kan buat nambah-nambah uang jajan juga gitu ya bestie. Gue juga nggak muluk-muluk di sini ya untuk dapetin jackpot ataupun max winnya. Yang terpenting di sini gue bisa dapetin cuan ya. Gue bisa dapetin profit begitu sayang nice mantap jiwa dong stroke lagi mampus nggak tuh langsung meledak ya BST nice 535.000 senis asional, luar biasa banget dan enggak butuh waktu lama yang pasti sini eh ya gue bakal langsung WDS semoga pola-pola ini bisa bawa hoki pola gue juga mudah untuk dipahami buat kalian Ya, semangat terus untuk tempurnya Buat teman-teman yang mau join juga Di Permen 138 Untuk gacornya nanti kita akan taruh di pin komentar Oke okay? Semangat terus ya tempurnya di Permen 138 Semoga kalian dapetin kemenangan yang besar Dan dapetin cuan-cuan yang banyak Oke okay? Gue rasa cukup ya untuk hari ini, gue izin pamit dulu nih Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih banyak buat semuanya Semoga kalian menikmati video ini oke okay? Gue izin pamit, salam jackpot Salam WD Permen 138 Oke, okay? bye